Jauh sebelum Ruff datang ke Manchester United, Cristiano Ronaldo juga pernah kesal karena ditarik keluar oleh Sir Alex Ferguson. Beberapa waktu lalu, saat Manchester United melawan Brentford, Cristiano Ronaldo nampak tak menerima keputusan roh Regnick yang membuatnya harus menyelesaikan pertandingan lebih dulu dibanding rekan-rekannya. Dengan raut muka yang kesal, CR7 si terpaksa keluar lapangan dan memberi jalan bagi Harry Maguire. Sempat berjabat tangan dengan Regnick, Ronaldo kemudian terlihat membanting jaket sebelum duduk di bangku cadangan. Rangnick buka suara terkait reaksi Cristiano Ronaldo yang marah-marah pada laga kontra Brentford. Rangnick menyebut mengganti Ronaldo untuk menjaga kondisi sang pemain yang baru pulih cedera. Reaksi Cristiano Ronaldo merupakan sesuatu yang normal. Seorang striker ingin mencetak gol, tetapi dia telah pulih dari cedera kecil dan penting untuk diingat kami memiliki pertandingan lain yang akan datang. Jelas Rangnick, seperti yang terjadi di Villa Park, kami harus mempertahankan keunggulan kali ini. Dan penting bagi kami untuk kembali ke lima back dan sementara kami tidak mencatatkan clean sheet. Penting untuk memastikan tidak ada hal lain yang terjadi, tambahnya. Pengalaman yang sama juga pernah terjadi ketika Manchester United masih ditangani oleh Sir Alex Ferguson. Kala itu, sang Arsitek mengganti Cristiano Ronaldo dan memasukkan Paul Scholes dalam partai derby Manchester di lanjutan Liga Inggris 13 tahun silam. Sir Alex mengganti Cristiano Ronaldo di menit 58, ketika pertandingan berjalan 2-0 untuk keunggulan Manchester United. Selepas diganti, Ronaldo terlihat merenggut baju olahraganya dari asisten Kidman sebelum melemparkannya ke tanah dan terlihat kesal di bangku cadangan. Mantan striker United, Dwight Oak, mengomentari insiden tersebut. Kemudian, Anda melihat seseorang berperilaku seperti itu, membuang baju olahraganya, itu tidak beralasan dan tidak perlu. Imbuhnya, hingga akhir laga, skor tidak berubah, dan Ronaldo mampu mencatatkan namanya di papan skor pada pertandingan tersebut melalui tendangan bebas ke gawang The Citizens. <tik> ever listen to.